Baiklah persahabat seluruh dimanapun kalian berada untuk menemani santai siang kalian saat ini Bang Mimin akan memberikan informasi terbaru dan vitamin bahagia dari idola kita di persahabat Ya sebelumnya ada info penting untuk kita semua persahabat ya Yang diinfokan oleh idola kita di si kejuali di akun instagram pribadi beliknya Baru saja menginfokan bahwa Sore ini ada episode terbaru Di acara Poles Kepoin Lesti Di Persahabat ya Masya Allah tentunya jangan sampai Kelewat nih episode baru Dari Poles Kepoin Lesti Tayang setiap hari Senin dan Kamis Jam 5 sore di video.com Persahabat ya tepatnya Pas banget hari ini adalah hari Kamis Sahabat Ya tayang sore hari ini episode terbaru di video.com Dan kita lihat Sahabat ya Unggahan dari LAC di repost kembali Oleh akun Rossi underscore Leslar24 Disini kita lihat banyak sekali komentar dan tanggapan Dari para sahabat ya ini dari akun Susi Unscore184 Mengatakan kayaknya episode baru katanya tuh Sahabat ya dan kita lihat persahabat ya Ada komentar lain diberikan dari akun altis989 Mengatakan dalam kolom komentar Baru nih polesnya karena udah hamil baru semangat nontonnya Tuh persahabat ya Dan kita lihat juga nih komentar lain dari akun hana28nisa Mengatakan iya sepertinya baru sampai ulang ulang lestinya Dah kangen sama poles yang baru Tuh persahabat ya semangat ya untuk menyaksikan acara polis di episode terbaru ini wajib nonton Jangan sampai ketinggalan di catat jam 5 sore ini persahabat ya Untuk selalu menyaksikan karya-karya terbaik dari idola kesayangan kita Dan selanjutnya persahabat ya kita lihat nih tak henti-hentinya Bang Wimin menginfokan untuk kalian semua Jangan sampai ketinggalan malam hari ini juga jam tujuh malam akan hadir persahabat ya penampilan idola kita lesti kejora di persahabat ya di acara sopi sebelas belas big Sell tv show persahabat ya karena akan dimeriahkan oleh lesti keciora dan rizky bilardo makin gak sabar persahabat ya bagi yang tentunya penasaran dengan penampilan idola kita tampil di layar kaca berdua persahabat yang sudah sekian lama tidak melihat adalah kita tampil bareng di atas panggung dan kita lihat juga persahabat dihain ya, warusmi juga dari bang bilar nih yang sudah menginfokan di instagramnya persahabat yang bawa malam ini bakal ada penampilan Ya, Dede Lasti dan Kakak Bilar Di acara shopee 11.11 11 Big Sale TV So persahabat ya guys Jangan sampai ketinggalan malam ini Jam 7 malam persahabat ya Masya Allah banget ya banyak sekali tentunya Yang tidak sabar Menantikan di dalam kita Tampil di layar kaca yakni dari akun Bunda Ayulia72 mengatakan Sip kangen mereka live di TV Alhamdulillah, katanya semangat persahabat ya, mudah-mudahan saja diberikan kelancaran, kesehatan dan kemudahan untuk les tidak Rizky Bilar Selanjutnya persahabat kita lihat juga Ada vitamin bahagia yang kita dapatkan Siang hari ini langsung dari Idola kita dari Alansi Kejora Yang mengunggah sebuah postingan video Nih persahabat yang lagi Mempromosikan brand di Daily persahabat Yaduh gemes banget nih Memang idola kita satu ini Masya Allah tampil cantik Selalu banyak ujian, selalu banyak komentar positif diberikan kepada idola kita Dede Lesti Kejorak Mungguan tersebut menjadi post kembali oleh akun family Anuskan Leslar 23 Ada kalimat gamsen juga yang dituliskan dalam postingan tersebut Subhanallah cantiknya Bunda Lesti katanya tuh Kita lihat juga komentar positif diberikan dari para sahabat Leslar yang ini dari akun mamah anuskor putri mengatakan auranya bumil Masya Allah semoga lancar persalinannya ya bunda amin Dan kita lihat juga komentar lain dari akun herma mudiste mengatakan bumilnya gemes ya Katanya tuh masya Allah banget ya Positif semua nih komentar komentar yang selalu diberikan dari sahabat leslar Pastinya kita merasa bahagia dan selalu merasa bangga kepada kita mau oh, banyak sekali orang-orang baik yang sangat tulus yang sangat luar biasa mendukung support Leslie dan Rizky Bilar Kita masih menunggu kejutan dan ciri-ciri vitamin baru selanjutnya? Jangan kemana-mana, tetap stay tune dan kontengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate dan terhangat seputar Leslie lagunya ini dulu informasi di siang hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar bagi ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.